kalian lanjut aja ke dalam episode ke-13 ini nggak usah kebanyakan basa basi atau berbincang-bincang segar kita lanjut aja ke dalam episode ke-13 ini ya udah let's go Aduh ini hari-hari yang sangat menyedihkan sekali si Kelly itu tadi dia keguguran kok bisa ya padahal kan kita kan gak ngapa-ngapain gitu hah gimana sih aku jadi gagal menjadi ayah tuh aku udah gak sabar akan menjadi ayah hah gimana sih ini udah deh mudah-mudahan besok dia bakal hamil lagi dan 9 bulan aku bakal merawat soalnya kayaknya pas 9 bulan kemarin itu aku gak ngerawat dia dan dia juga gak sering olahraga gitu jadi kandungannya tuh sakit gitu dan akhirnya keguguran Allah. ya udah mudah-mudahan besok dia bakal hamil lagi Dan aku bakal merawat dia Dan aku suruh dia olahraga terus-menerus Yaudah, sekarang kita istirahat dulu deh Yaudah <tip 1200> Aduh, aduh, aduh Udah jam berapa ini? Udah jam 7. Waduh, aku kesiangan kayak ya ke rumah sakitnya ya? Waduh, waduh, aku harus bangunin langsung ke Si Kelly. Udah, aku langsung saja bangunin. Ya mudah-mudahan rumah sakitnya enggak penuh dan juga Si Kelly langsung hamil. Ya, amin amin amin. Udah, kita langsung saja ke sana. Let's go, Bro. Tuh kan dia masih tidur gitu Aduh, aduh pasti gitu Kenapa ya dia tuh kalau tidur tuh kebluk banget gitu Bangunnya susah ya kan Terus yang mulu gak bisa bangun sendiri Wah, gak jelas lah pokoknya lah Yaudah, aku langsung saja bangunin dia Let's go Woi, woi Woi bangun woi Woi Aduh waduh ada apa sih kamu jadi gini kan kita nih kan pengen pergi ke rumah sakit makanya kamu bangun sekarang Oh emang sekarang jam berapa sekarang udah jam 7 Waduh ini bakal kesiangan kayak. ya ya enggak bakal Oh udahlah, kita langsung saja capcus oke okay? oke okay, oke okay. eh bentar-bentar-bentar bentar-bentar Ah, bentar, kenapa bentar dulu Napa oke okay, oke okay, oke okay. emang ada apa sih jadi aku baru dapat SMS nih dari bengkel SMS. Apa emang jadi gini? Mobilku yang itu udah beres katanya. Hah? Baru beres? Kok lama banget ya? Ini udah sekitar 10 bulan. Ya aku pun gak tahu kok lama banget. Oke, itu ya udah sekarang tanyain gimana ambilnya. Oke, oke, oke. Bentar aku telepon dulu ya. Oke, siap. Aku tunggu di sini, oke. Oke, aku bakal telepon. Tet tet tet tet tet Selamat siang, Bapak eh, Selamat siang, ada apa ini? Jadi gini, kan tadi Bapak itu SMS aku ya Karena mobilnya itu udah beres Oh, betul, betul Kamu mau ambil sekarang? Oh, emang bisa diambil sekarang? Oh, jelas bisa Kamu sekarang tinggal ke bengkel saja Oh, seperti itu? Pokoknya udah jadi lah ya, tinggal pakai. Eh, ya udah jadi Oh, yaudah Aku nanti bakal ke bengkel sekarang okay. Oke, siap. Oh ya, bengkelnya itu masih kayak yang sebelumnya, kan? Oh, masih yang sebelumnya, dong. Di sebelah capet, ton. Oh, oke, oke, oke. Aku sekarang bakal meluncur sana, oke? Oke, siap. Ditunggu, ya. Oke, terima kasih juga, ya. Oke, oke. Oh ya, nanti kalau kamu udah nyampe bengkel, langsung ambil aja kuncinya, soalnya aku nggak ada di bengkel. Oh, seperti itu. Iya, yaudah. Dadah. Dadah, dadah. Kata apa, Bang? Bengkelnya kenapa? Sekarang kita langsung meluncur aja ke bengkel. Oh, seperti itu mobil udah jadi nih. Udah jadi dong. Wih, mantap! Pokoknya mah mantap lah. Walaupun lama ya kan? Iya, aku pun gak tahu itu rusaknya apa. Kok bisa selama itu? Loh, kok kamu nanya aku? Aku gak nanya kamu. Eh, gimana sih kamu? Ya udah pada kita berantem, kita langsung aja meluncur ke bengkel. Oke, okay? oke okay lah. Gaskan kita meluncur ke bengkel. Let's go. Akhirnya kita nyampe juga bengkelnya. Wih, ini pokoknya bengkel terajib lah terbesar ya gitu ya. Iya, ini pokoknya bengkel terajib. Walaupun bengkel di sini mahal-mahal, tapi kualitasnya, bleh, jempol banget. Oh seperti itu? Ya udah sekarang mobilnya yang mana? Nah, kayaknya yang itu tuh. Oh yang itu ya? Ya udah kita langsung saja ke sana. Oke oke oke. Tapi aku nggak tahu lah. Pokoknya kita ke sana dulu aja. Kita cek cek. Oke siap. Coba bentar aku buka dulu ya. Wih bisa kebuka. Oh iya masuk masuk masuk masuk. Oke okay, ya sekarang aku masuk. Wih bisa bisa bisa. Widih, bener ini kayaknya mobilnya. Iya bener. Oh iya ngomong-ngomong kita naik. Ini udah bayar belum mobilnya ke bengkel? Oh jelas udah dong. Ketika aku taruh di sini aku udah bayar. Oh seperti itu. Ya udahlah kita langsung saja gaskan ke rumah sakit. Oke? Okay? Oke okay lah berangkat. Yes, akhirnya nyampe juga ke rumah sakit dengan super kilat ya kan? Dengan mobil, beh pokoknya mantap. Iya, kalau pakai mobil ini aku jadi nggak capek gitu. Yaudah, turun sekarang. Oke oke. Ya, sebelum kita masuk ke rumah sakit, main kita ke pojok sana dulu. Hah, ngapain aja ke pojok sana? Ayo ikut aja, kamu pasti bakal tahu. Oh seperti itu ya, udahlah kita langsung gaskan aja ke pojok sana. Oke, mantap. Oke, okay, kita udah ada di pojok sini. Pasti kamu tahu dong mau ngapain. Woi, aku nggak tahu apa-apa. Jadi, mau ngapain ini lah? Masa kamu nggak tahu sih? Tidur-tidur seperti biasa. Oh, tidur ngomong dong. Loh, tadi kan aku udah ngomong iya sih. Yaudah deh, ini udah tidur nih. Oke, okay, pasti kamu udah siap dong. Oh, jelas udah. Yaudah, aku bakal hitung dalam hitungan ketiga. Kamu udah pasti siap dong. Oh, sudah pasti. Yaudah, aku bakal hitung satu. 23 udah siap belum Oh jelas sudah oke okay. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. udah udah udah udah sekitar satu jam ini Hah cuman satu jam kok cepat banget kan kita sekarang mau ke rumah sakit Oh iya juga ya emang sekarang udah jam berapa udah jam 9 Oh udah siang Ya udahlah, kita langsung saja ke rumah sakit. Takutnya nanti ngantri gitu. Oh iya, iya, iya, udah, kita langsung masuk aja tuh ke sana. Oke, okay, siap. Iya, mudah-mudahan enggak ngantri ya. Iya, mudah-mudahan aja. Udah, kita langsung saja ke sana, yuk. Oke. Okay. Yes, kita udah ada di dalam rumah sakit dan ternyata kita enggak ngantri. Ye mantap sekali. Iya iya, ye nggak ngantri jadi kita langsung buru-buru aja gaskan ke dokter, oke. Okay? Jadi nggak nunggu-nunggu gitu. Yo ih, kita langsung saja gaskan ke dokter, oke. Okay? Let's go. Selamat siang dokter Oh selamat siang Jadi gini dokter, aku sama istriku ini ingin mengecek kehamilan lagi Hah, mengecek kehamilan? Baru kemarin keguguran Loh, apa-apa kan dokter? Iya sih apa-apa. udah kamu dan istrinya tidur Lah, kok aku ikutan tidur? Nggak, maksudnya istrinya tidur, kamu tunggu di sebelahnya Oh seperti itu, udah kamu tidur sana Oke siap dokter Oke okay, ya, kamu udah siap belum dicek? Oh, sudah siap dokter Yaudah, aku bakal cek dulu ya Oke, okay, siap A, S, D, F, G, H, J, K, L, C, X, C, V, B, N, M Atas, bawah, kiri, kanan, D, N, P, D, I, N, S, H, M, P, V, F9, F10, F12, Q, W, E, R T, Y, U, I, O P satu dua tiga empat lima enam tujuh 8 sembilan sepuluh j x C v b n m titik koma le berdua alu berdua <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> Anda, ah, aduh, aduh, aduh, sakit, dokter, udah, udah, udah, udah, ah, udah, dokter, udah, hasilnya gimana? Hasilnya ternyata positif lagi, ah, yang benar, benar. Selamat ya, Ibu dan Bapak, wah. Terima kasih banget dokter Iya iya iya Tolong bayinya dijaga oke okay? Siap dokter siap Yaudah Kelly kita langsung saja pergi dari sini Kelly Oke okay, terima kasih ya dokter ya Dada dokter Iya dokter terima kasih ya dokter ya Iya inget dijaga ya Oke okay, siap Yaudah kita langsung gaskan sekarang aja tuh Oke okay.